serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang Untuk selalu memberikan kabar bahagia dari Leslar tentunya Baiklah sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini Kembali mendapatkan kebahagiaan lewat videonya Bunda Lesti Insyaallah Begitu sangat cantik dan indah Sang kejora memang selalu akan bersinar sampai kapanpun Cantik banget ya Doa terbaik Bunda Lesti mudah-mudahan selalu sehat dan selalu bahagia Amin iya robbal Alamin Kita lihat juga persahabat tanggapan dari para fans Yakni dari akun Faulina Astor mengatakan Masya Allah sambil memberikan love 5 Wow 5 nih love nya diberikan untuk Bunda Lesti Kejora Bahagia selalu Sehat selalu untuk idola kesayangan kita Amin Kemudian juga persahabat ya kita mendapatkan informasi juga nih Dari MRB Supply bisnisnya Papa Bilar persahabat ya karena Papa Bilar akan mengeluarkan mini dress ternyata sudah dispil oleh Bunda Lesti Kejora kita lihat persahabat yuk Bunda Lesti memakai mini dress saat tentunya di Bali dia langsung di repost postingannya oleh MRB Supply mini dress siap dimainkan Ternyata sudah dispil oleh Bunda Lesti. Bagus banget nih bersahabat. Postingan ini pun diunggah kembali oleh akun Keep Calm. Kalimat caption pun dituliskan Ternyata itu dia. Guys, mini dressnya udah spill Bunda Lesti kemarin. pantas bagus banget katanya tuh. Luar biasa banget ya. Bismillah. Mudah-mudahan sukses untuk bisnis clothingnya Papa B ya. Selalu lancar untuk usahanya. Amin. Ya, robbal alamin. Dan selanjutnya juga persahabat, ya ada kabar juga untuk keluarga Konoha, yuk sama-sama voting Bunda Lesti sebagai selebriti newsmaker, pilihan kita semuanya Voting jangan lupa untuk Bunda Lesti ya, link untuk vote, kalian bisa langsung cari akun Lesti Al-Fatih underscore FC Persahabat, ya pilihannya di situ yang pertama, yang A ada Lesti, yang B ada Reval Hadi yang C mau di Ayunda, di Mawar Afi dan yang E yaitu Bunda Corla. Semangat untuk Bunda Lesti ya! Mudah-mudahan bisa menang. Selebriti newsmaker pilihan kita semuanya. Semangat dukung support yang terbaik untuk idola kesayangan kita. Selanjutnya, persahabat, diunggah sama Lona, membuat kita kagum dan bangga dengan sosok Bunda Lesti Kejora yang begitu sangat cantik saat berkunjung ke restoran Sama Seafood. Persahabat ya, Masya Allah. Bunda L, Papa Bi dan Baby El semalam berkunjung ya ke restoran Samalona. Akhirnya tentunya bisa berkunjung juga. Kebahagiaan pun kita dapatkan dari Leslar Family. Bahagia terus ya untuk Leslar Apapun segala urusannya selalu dimudahkan, selalu diberikan kesehatan, kelancaran untuk idola kesayangan kita. Amin. Kemudian juga bersahabat kita lihat di sini ada tentunya potret outfitnya Baby El outfit BBL semalam jaket atau sweater yang dipakai oleh BBL merek Zara ini dibantu seharga 412.589 Rupiah Masya Allah barokah, berkah terus yang tersekinya mudah-mudahan rezeki idola kita juga bisa nular ke kita semuanya, amin kemudian juga persahabat informasi dari Leslar Lovers Hong Kong bakal ada acara Meet and Greet Les Lovers Hong Kong tasyakuran hari ulang tahunnya Abang L yang akan diadakan tanggal 25 Desember 2022. Tuh persahabati ya bakal ada acara Meet and Greet, mudah-mudahan acaranya lancar ya tetap kompak, tetap solid untuk Les Lovers. Kita lihat juga informasi langsung dituliskan oleh Les Lo Lovers dalam kalimat caption. Bismillah, assalamualaikum. Semoga acaranya lancar dan bisa mempererat tali silaturahmi, makin sayang dan kompak mensuport idola kita lesti dan rizky bilar. Hari Minggu tanggal 25 Desember 2022, acara tasyakuran ulang tahunnya Baby El, lokasinya di Simsalui Exit E. Persahabatya acaranya akan dimulai pada pukul 12.30. Untuk susunan acara, persahabat ya, doa bersama dan membaca Yasin, jangan lupa pada hadir tuh yang tentunya berada di Hong Kong Yang mau ikutan untuk acara Meet and Greet Lesel Lovers Hong Kong Sekaligus, persahabat di atas syakuran hari ulang tahunnya Abang El. Mudah-mudahan acaranya berjalan dengan lancar. Amin. Kita masih menunggu cidukan dan kabar baik berikutnya di hari ini. Jangan kemana-mana. Terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar bahagia dari Lesti dan Rizky Bilar. Tentunya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.